serta klik tombol notifikasinya, tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik, dan bahagia dari Lesti dan Bilar. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada informasi penting banget yang untuk warga Konoha. Ayo semuanya SMS serentak persahabat ya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat Untuk mendukung Lesti di Social Media Awards dengan mengirim SMS serempak persahabat ya pada pukul 20.00 malam hari ini Bunda Lesti Kejora Alhamdulillah masuk di kategori juri terfavorit di ajang The Academy 5 Social Media Award 2022 Bismillah, mudah-mudahan Bunda El bisa membawa pulang piala penghargaan Karena untuk batas voting, persahabat itu besok pukul 15.00 waktu Indonesia Barat Jadi malam hari ini dihimbau dan diinformasikan untuk warga Konoha Mari kita sama-sama voting Bunda Lesti lewat SMS Mudah-mudahan ada rezeki, ada tentunya persahabatnya kebahagiaan yang kita dapatkan dari bunda lesi yang bisa membawa pulang Piala penghargaan Berikutnya juga persahabat Ada cedukan vitamin yang sangat masya Allah banget ya Abang L Ekspresinya geregetan persahabat Ada yang lagi nonton Youtube juga Yaduh masya Allah pokoknya Ini kebahagiaan Ini penyemangat untuk warga Konoha Setelah dari pagi Seharian persahabat Warga Konoha kekeringan vitamin, Alhamdulillah, malam ini disuguhan vitamin lalu postingannya Papa B, Bunda L, persahabatnya terlihat, ini gemes banget persahabat ya, Masya Allah. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan, menjadi anak yang soleh. Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Kak Resa Ansteles 24 lar, kalimat caption pun dituliskan. Eh, muka gemesnya gemes banget, lagi nonton utup, makasih vitaminnya papa Aduh, Masya Allah banget ya Luar biasa Komentar banyak sekali diberikan, diantaranya dari akun Kibran Askar Devan K3 Masya Allah bang, lucu banget sih Wah, Ros, ngapain lo di sana katanya tuh Ada juga perselamatan tanggapan lain dari akun Volinaster Mengatakan Masya Allah bayi udah makan sendiri, duduk rapi sendiri, nonton kartun sendiri, gemes, makasih papanya abang Fatih Masya Allah Bahagianya warga Konoha ketika melihat postingannya abang El Kita lihat juga persahabat ya, di postingannya papabi selanjutnya Mengunggah uh, foto sebuah buku persahabat Dan ada sebuah pertanyaan ada yang pernah baca? Bagus? Enggak. Itu pertanyaan dari Papa Milar. Ada yang pernah baca enggak nih buku yang diposting oleh Papa B. Dan kita lihat juga persahabatnya kalimat caption yang dituliskan. Ada yang pernah baca guys? Penasaran katanya persahabat ya. Namun kita di sini ada kalimat jawaban dari akun Zainab Zahra 963. Tentang sejarah dan masa Orde Baru. Tuh Jawabannya mengenai postingan... Dari Papa Bilar Mengenai buku persahabat yang dipertanyakan oleh Papa Bilar Kemudian juga persahabat ada informasi juga dari Ibu Arsiwi Ibu Arsiwi menginformasikan persahabatnya bahwa Sebentar lagi juga bakal ada acara ulang tahun Indosiar Sebelumnya kita simak kalimat caption yang dituliskan Selamat datang bulan Desember Sebentar lagi Indosiar akan berulang tahun ada yang ingat tidak bulan apa, tanggal berapa, dan keberapa? Siapapun boleh jawab di kolom komentar Saya ingin lihat seberapa cinta dan setia sama dengan Indosiar Tuh, Masya Allah, luar biasa banget ya Mudah-mudahan di acara ulang tahun Indosiar bisa menampilkan seorang Lesti Kejora Itu yang selalu kita tunggu dan pasti ya, Bakal ada kejutan yang selalu kita dapatkan dari idola kita masih menunggu judukan terbaru hingga kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar menarik dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Billar. Ini dulu informasi di malam ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.